aku lagi berada di jembatan terpanjang oke siap dan sekarang tepatnya aku lagi berada di desa batu raja bungin ya jadi seperti ini luas sekali ya sangat luas banget Wah, lihat ngeri banget! Takut ada buaya, gas jembatan ini cukup kokoh sekali, ya. Sangat kuat sekali. Ini adalah jembatan gantung panjang, ya. Nggak tahu panjangnya. Seberapa ini soalnya saya belum ngukur ehm, Mungkin itu aja vlog Kali ini Sampai jumpa di vlog berikutnya